Halo selamat pagi kompak lovers senang saat temu kembali dengan saya Muklis dari program kompak kita senang sekali di hari yang cerah ini mataharinya lihat tuh cerah sekali pagi ini kita akan banyak kegiatan dan mengawali kegiatan kita hari kedua di Tergalek, kami akan melakukan banyak kegiatan hari ini pertama kita akan melakukan tanam jahe merah di kecamatan Pule dan juga melakukan temu wicara dengan masyarakat di kecamatan Pule kami akan berangkat dulu ke pendopo untuk nanti bersama-sama dengan Pak Bupati pergi kecamatan Buleng. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Jadi sekarang kita ditemani oleh Leo dari Kemukan Operasi dan UMKM juga ada dari Bapernas dan teman-teman dari Kompak Pet. Kita mau ngecek salah satu program inovatif kita, yaitu keperantaraan pasar di sektor biofarmaka. Kita mau ke Pule, tempatnya di BUMDES yang ada di sana. Jadi stay tune terus, kita mau lihat apa aja, check it out. Oke, <tuh> Oke. Teman-teman, sekarang kita sampai di lokasi tanam jahe. Untuk panduknya sudah dipasang. Kita mulai tanam jahe siang. Yuk. Sekarang kita ada di Pule bersama dengan Bumdes Masari Bumi Pule. Ditemani dari Bapak ada Pak Daging, Kemudian dari uh, Kemenkop UKM, Juga dari teman-teman kompak, uh, Dari Igro dan beberapa Startup, Juga dari teman-teman bintang tujuh. Alhamdulillah, ini salah satu model keperantaran pasar, Gimana mengkonekkan petani dengan uh, startup, Kemudian juga dengan off-taker, Dalam hal ini bintang tujuh, Dan sekarang kita melakukan penanaman perdana, Pak ya. Sebenarnya sudah berjalan dua tahun, tapi, Uh, ini untuk perluasan lahan yang nanti juga dikelola oleh oleh petani. Kita masih ada sekitar 4 hektar lahan, nanti bisa diperluas hingga 10-20. Harapannya nanti ekonomi lokal ini tergerak. Jadi semoga semangat teman-teman yang ada di Pule, kita semua sampai Bapak Nas ikut mendukung. lah. Jadi terima kasih kerawuhannya Pak, semoga berkah untuk masyarakat Pernggalen. Amin. Ukses semuanya. Oke okay, kompak lovers, tadi kita sudah selesai proses tanam jahe. Sekarang kita akan melihat proses produksi di rumah produksi Bum Desma Sekaligus nanti kita akan melakukan temu wicara dengan masyarakat di sini. Yuk kita lanjut. semua. sekarang kita ada di rumah pengeringan Bumdesmas BUMI atau Solardom. Solardom ini dibangun lebih kurang satu setengah tahun yang lalu dan itu merupakan kolaborasi dan mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Trenggalek, Kemudian juga ada dukungan dari dana desa. lihat ya, di sini ada juga pengawas yang lain seperti agar daya dan kompak. Yuk kita masuk ke dalam rumah produksi ini. teman-teman semua. Sekarang kita ada di dalam rumah pengering. Cukup panas memang gitu ya. Di sini daripada di keringkan ini ada bioparmaka yang sedang dikeringkan. Ini ada dua tingkatan gitu ya. E, di situ juga ada fan e, gitu ya, untuk memantau supaya tidak terlalu panas Pengeringan ini lebih kurang membutuhkan waktu 2 3 hari kalau e, cuacanya sedang baik gitu ya. Nanti ini yang layer pertama, itu kalau udah kering, akan di bawah keluar, kemudian di bawah akan naik ke atas. Dan kemudian dimasukkan lagi biofarmaka yang baru. Kapasitas rumah pengering ini lebih kurang bisa memproduksi lebih kurang 1,5 ton e, simplicia kering selama sebulan. Mudah-mudahan e, nanti ini bisa dikembangkan di rumah pengering rumah pengering selanjutnya. Kita pergi ketemu bicara yuk, nanti lagi akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ada lagi satu emas hijau yang mungkin kalau termanfaatkan dengan baik Diolah menjadi simplicia dengan teknologi tepat guna yang juga tidak mahal Tapi ramah lingkungan, itu teknologinya solar dome itu Jadi intinya ikhtiar kali ini mulai dari Bapak Nas, Kementerian Kooperasi dan UMKM, kemudian dari Dinas Provinsi sampai kita yang itu juga patent, intinya memastikan bahwa sekarang kita ingin petani itu naik kelas. Jadi tidak hanya petani uh, struggling di sektor hidup, tetapi kita pertemukan juga di sektor hidup. Ya, Bapak Nas tentu ini adalah salah satu program untuk tadi sekalian meningkatkan pendapatan -peta petani dan bagian dari rantai nilai antara hulut-hulutnya uh, ter, tergandeng lah, terhubung ya. Jadi sifat-sifat tadi korporasi dari perusahaan-perusahaan itu masuk ke dalam ranahnya petani, sehingga petani itu kemampuannya juga akan semakin baik. ya uh, Kalau kami dari Kemenkop melihat, ini satu hal yang sangat bagus ya. artinya tadi sudah kami sampaikan, ini beberapa stis yang bisa diterapkan di tempat lain juga. Karena memang kami, Kementerian kooperasi dan UKM itu mendorong uh, untuk kemitraan program kemitraan suami mikro kecil pemitra dengan menengah besar. Selamat pagi, kami dari BUMDESMA mengucapkan terima kasih dengan kedatangan Bapak Bupati, juga Bapak Benas. juga terima kasih pada kompak yang telah mendampingi kami selama tiga tahun sehingga kami bisa menemukan air atau opacker bilang hijau juga bisa bekerja sama dengan iGrow mudah-mudahan eh, kerjasama ini untuk kedepannya bisa diperluas lagi sehingga kami bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat pulih dan sekitarnya Halo Cacang Canggale dan seluruh masyarakat Indonesia ini kami beserta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah selesai tadi kita nanam ya kan dari berangkat dari pendopo datang ke sini nanam kemudian temu wicara dengan seluruh aktor seperti tadi kita lihat mulai dari proses pencucian kemudian ditiriskan kemudian dirajang sampai kemudian masuk ke solar dome terima kasih yang sudah ikut ya stay tune terus dan doakan Trenggalek semakin meroket. Meroket teman-teman Kompak Kloppers akhirnya selesai sudah kegiatan kita hari ini dari pagi sampai lebih kurang jam 3 siang ini uh, senang walaupun melahkan tapi sangat menyenangkan bisa bertemu tadi dengan semua pihak nah tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan kami dari kompak bersama pemerintah Kabupaten jangan yang upaya mesti terus program-program kami ciao dah